Perdesnya Pak, ada perdesnya ini ada peraturan desa. Tapi kok seperti itu ya? Itu ada. Piyora struktur organisasi Orapo. Piyora struktur organisasi Orapo Pak. Bikin Pak. Ada apa ya ratnya, Ini pekerjanya 90.000 ribu Pak. Lah, jadi yang tukangnya 110 ribu ini malah mau teriak-teriak pak. Saya sendiri juga nggak tahu ini pegawai opo. sendiri nggak paham. Ini orangnya. Saya bukan pegawai opo. Saya bukan pegawai dong, Orang lah, bagus, ya, bagus, bagus, bagus, bagus, Pak. Ini bagus, berang, saya ini lebih ngulis, baik laporan. Nih, saya postingnya, ngabani ini sih. Saya postingnya, ban ini sih. Saya postingnya, ban ini sih. Saya postingnya, ban ini sih. Saya postingnya, ban ini sih. Saya postingnya, ban ini Geng, geng pak, geng, geng saya paham pak, geng, geng, geng. geng. geng. geng. geng. geng. geng. geng. Buatin, pak. Saya pak, diingeti pak, hmm. diingeti pak. Hmm. Nah, pak. pak. Nah, ini enak aturannya pak, enak aturannya geng. Paham pak, saya paham, hmm. saya paham. Hmm. Nanti yo saya rekam geng. Nah, seperti itu uang ini ada rapnya pak. Saya mau laporkan aja nanti. Ke pihak Oke-oke okay, okay lah, gak Popo hari ini saya melapor ke penjernih. Pak, itu tadi sekilas video jangkauan. Kalau kita lihat, ini sepertinya ada warga desa yang mengecek-ngecek anggaran desa terkait pembangunan jalan, ya, yaitu karena daratnya itu rencana anggaran pembangunannya itu ya misalnya uang 100 juta 100 juta itu untuk apa saja kan materialnya berapa apa saja terus gajinya itu dan sebagainya kan lengkap di situ nah ternyata ini data ini dicek oleh warga ke bawah nah apakah pembangunan itu tidak sesuai dengan Erap yang ada Sehingga ramai Atau bagaimana Mungkin di sini saudaraku ada yang bisa memberitahu Karena saya juga Belum tahu ini dari daerah mana Desa mana ya jelas ini perlu dipiralkan Ya Biar apa Biar uang negara Untuk pembangunan itu Ya 100% Digunakan sesuai dengan Kebutuhannya Karena tidak bisa dipungkiri sekarang ini Karena sudah banyak tertangkap koruptor-koruptor ini Mulai dari tingkat paling bawah kepala desa Wali kota, wakil-wali kota Bupati-wakil-bupati, -wakil -bupati, gubernur, wakil-gubernur Menteri-menteri Anggota-anggota DPRD tingkat 2 DPRD tingkat 1 dpr ri Ini sudah banyak yang tertangkap ya Karena korupsi karena penyalahgunaan uang negara Nah ini memang dilema kawan Apalagi ini setiap pemilu Ini kan calon-calon ini mengeluarkan uang banyak Itu calon bupati, calon gubernur, calon wali kota Calon legislatif Nah tentunya uang yang dikeluarkan banyak ini kan butuh Balik modal Nah untuk balik modal ini Sudah bukan rahasia umum lagi di Disinilah terjadi korupsi Penyimpangan Ya Misalnya jalan itu seharusnya dibangun Dan bertahan sampai 50 tahun Tapi yang terkadang terjadi Jalan itu baru beberapa bulan sudah rusak Karena tidak sesuai dengan rap yang ada tidak sesuai dengan penggunaan dana itu. Saran saya kepada seluruh pemimpin di negeri ini, ya, baik eksekutif maupun legislatif yang dipilih oleh rakyat, janganlah korupsi, transparanlah di depan rakyatmu, ya dan saya juga berpesan kepada sahabat kura Indonesia memilih pemimpin memilih wakil rakyat jangan jangan hanya butuh uangnya pada saat mau pencoblosan ya pada saat pencoblosan karena kalau kalian memaksa calon-calon ini calon-calon pemimpin ini mengularkan duit maka ini jadinya Ya korupsi yang selalu ada. Jadi serba dilema. Makanya kita butuh pemimpin yang betul-betul dipilih oleh rakyat tanpa menggunakan uang. Makanya rakyat juga ya saya lihat ini sebagian rakyat Indonesia kalau tidak dikasih uang dia tidak mau coplos orang itu. Nah nanti kalau dikasih uang baru mau nyoblos tapi ini serba dilema dan di mana-mana hampir semua terjadi, ya kan? Jadi di sini, ya kalau saling menyalahkan tidak ada yang benar. Rakyat mudah dikasih uang untuk memilih, ya, yang terpilih nanti harus balik modal. Efeknya adalah Pembangunan tidak berjalan lancar Bangunan yang dibuat pun tidak bertahan lama Ini semua karena Ya kalau saya mengatakan Kong kali kong Kong, kali kong Antara rakyat rakyat yang memilih dengan rakyat yang dipilih Padahal Banyak sekali orang-orang baik Di negeri ini yang bisa ditunjuk Jadi pemimpin yang tidak bisa korupsi Yang penting jangan minta uang Supaya dicoblos ini serba dilema, semua serba dilema. Mudah-mudahan ke depan lahir pemimpin-pemimpin dan muncul kesadaran rakyat untuk murni memilih pemimpin tanpa manipulatif. Pikirnya biar dua-duanya selamat, dunia dan akhirat. Tapi kalau ada, kalau kali kong antara yang memilih dengan yang dipilih, ya. Sampai kapan negeri kita tidak akan maju maju, kawan. Ini saja. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Ingat, kita semua akan mati. Silakan pilih mau bawa yang amal kebaikan atau amal keburukan. Baik yang pidanya, kawan.